Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys di channel Tutorial Otomotif Berikut ini Honda Tiga Revo dengan motif standar Simak saja video berikut ini Oke okay, itu tadi guys video Honda Tiga Revo yang motif standar Semoga buat inspirasi bagi kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Dan tombol lonceng untuk Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh